halo teman-teman semuanya kembali lagi di video di video di channel saya di video kali ini saya akan lagi menggunakan Toyota Land Cruiser untuk melewati jalan yang bergelombang requestan Viver juga ini nah, ini baru mobil yang cocok ini seperti COVID, ya kan Land Cruiser salah satu SUV dari Toyota oke kita masuk ke gang sini waduh ini suaranya aja udah udah sekali bermesin V8 V8 polisnya oke okay. ada sunroofnya ya kita tes wow woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, Ini jalannya nggak ada penerangan sama sekali. Oh, sangat bisa dong. Oke, kita akan coba stop and go di tanjakan yang menggunakan mobil ini karena mobil ini sangat mudah untuk melewati jalanan seperti ini sesuai dengan peruntukannya ya ini SUV besar. Oke kita coba stop and go. Oke stop stop stop. Kalau mobil lainnya di, seperti di kondisi seperti ini nggak bisa nancek nih. Kita coba apa kemarin? Bisa loh, bisa mac gila gila. Wah. Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.